Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya Bersyukur syukur kita menjelaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa Hari ini 19 Februari 2023 Kita bisa hadir di mana sangat membahagiakan Dari Ciko Pramulyasari dan Adip Rizki Pribadi Ciko Pramulyasari putri tercinta dari Bapak Haryanto dan Ibu Siti Fatima Dan Adip Rizki Pribadi Putra tercinta dari Bapak Permono Almarhum dan Ibu Laili Mudrika. Keduanya sudah melasukkan perusahaan nikah pada hari ini dan juga disaksikan oleh kedua keluarga yang berbahagia. Bapak-Ibu teman yang berbahagia setelah lagi kita akan menghadirkan kedua mempelai, kedua orang tua tercinta dan juga saudara kandung dari kedua mempelai. Untuk itu marilah kita berikan penghormatan untuk menyambut kehadiran beliau dengan bangkit berdiri dari tempat duduk masing-masing semoga untuk bisa berdiri kita saksikan prosesi wedding entrance dari kak Ciko dan kak Adib tapi terlebih dahulu boleh tepuk tangan yang paling hangat untuk teman-teman breastmate yang akan membuka jalan Ciko dan Adib boleh dong tepuk tangan yang paling hangat untuk breastmate dari Ciko Pramulya Sari silahkan terima kasih untuk tepuk tangan yang sangat luar biasa dan begitu hangat dan juga sudah berjajar kanan dan juga kiri jalan yang akan dilalui oleh Kak Ciko dan juga Kak Hadim. Ini dia teman-teman beresmi sahabat terkasih dari Kak Ciko yang akan membuka jalan kedua mempelai untuk menuju ke singgasana pelaminan. Selanjutnya kita sambut orang tua tercinta dari Kak Ciko Sari Bapak Haryanto dan Ibu Siti Fatimah Boleh melambaikan tangan Bapak dan Ibu, nah gitu ya <tuh. <tuh. luar biasa. Dan selanjutnya di belakang disusul kedua orang tua cinta dari Kak Adi Priski Pribadi, Bapak Permoro Almarhum atau yang mewakili dan Ibu Laili Mudrika. Baik, Bapak Ibu tangan yang berbahagia, Silahkan untuk bisa menunjukkan pandangan Bapak Ibu ke lorong yang akan dilalui oleh kedua mempelai. Langsung saja kita sambut dengan teputan yang paling meriah, Chico and Adi. Pembeliasari dan Adib Rizki pribadi Keduanya sudah mengikat satu jalanan cinta yang suci Dalam ikatan pernikahan Yang kita doakan semoga keduanya bisa menjalankan kehidupan berumah tangga Yang sakinah mawadah warahmat Silakan untuk saling pandang Kak Ciko dan juga Kak Adim saling pandang tersenyum satu sama lain menunjukkan kebahagiaan yang begitu luar biasa hari ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling hangat untuk Jiko dan Adi. Terima kasih. Bapak Ibu, terima Silakan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Kita akan menikmati suasana yang begitu bahagia kan dari mereka Jiko Pramlyasari dan Adi Penisji Pribadi. Saya